Eye, to the sky. Hi. Ari, thank you. I don't care if I know, just where will I go? Ya Allah di mana teh? Di sini aku. Halo Nanang. Nadia Ting, di mana yuk? Lagi di sini aku. Hei kubil, ngapain lu bil? sana kalian jam berapa sih? Ikis ada tuh lagi duduk dia. What you doing there? Ini udah lagi live? Instagram? Ini orang-orang nanya, Bilkis mana? Emang, emang siapa yang nanya? Alfami, makasih Alfami. Siti, Waalaikumsalam, Ria, Gresik, Hai, Nyong. kita mau ke Paris hari ini tapi kita mau berhenti-benthi dulu di oh, kita hari ini ke Kolmar dulu Kolmar hmm. boy ada di rumahnya Pok oh, Farida Farida Nuhan Pok dong yang manggil dia, dia Pok Karida masa di sini dua minggu aku sambil air boleh ya? Bento. celana nggak pernah celana nggak pernah ganti eh lu juga kalau liburan nggak bakal ganti-ganti lalu di sini nggak kotor tau nggak begitu nggak belum dipakai kemana-mana lo dua tiga masih duit aja lu. Ini zaman ini. Sophie. Sophie. Pokoknya buat kalian ya. Ini ada. Ada teman aku. Di sini aku dikenalin sama Kaniki. Jadi Sophie ini punya resto Asia di sini. Itu enak banget Singapura restoran. Itu enak banget jadi buat kalian yang nanti liburan itu daerah Swiss, ke Swiss, pokoknya harus makan, wajib nyoba ke Singapura restoran. punya sahabat aku Sofi, punya teman aku Sofi, baik banget dan enak semua makanannya. Hey, good morning, good morning, halo yang prima, Sofi, anti Sofi, halo, halo, pakai sepatu hari ini kis dia kis dia pakai sepatu hari ini. Dia pakai sepatu hari ini, teman-teman. Halo, kenalin aku Sumehra. Jangan dong, nah, nanti <laughs> oh, kiptal, kiptal, hai Cirebon, ini ya, rambut Sumeh. Oh, iya, everyone, Oh, hai, hmm. hai, Hawi hmm. Jida. Halo, nah, minta kakiku senang nih Poeli, halo Hai, kenalin, aku Sumera Aku udah banget, halo, anti Sophie anti Sophie, halo, good morning See you again, later I will come there again Thank you for the best hospitality, anti Sophie We will wait you in Jakarta, in Indonesia Coming soon Halo, halo Halo pipinya merah-merah -merah, betul bener lucu banget kan dia, dia lucu banget anak aku dia nih, ini dia anak aku adiknya ikis, ngut ngut ngut cu cu cu see you again Sophie see you again auntie. we will wait you in Indonesia please come soon kiss kiss enjoy Paris, see you auntie oh so sad thank you auntie for everything, thank you for good food Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. si pipi merah iya dong namanya sumeran look at the mirror look at the mirror Sumerang. Sumerang. si pipi merah pipinya kenapa merah pipinya kenapa merah pipinya kenapa merah udah anget banget dia anti anti halo om om aku sudah anget sekali bye bye anti Sophie. dede udah lapis berapa nih Le? aku udah lapis, berapa kamu? Berapa lapis kamu i'm wearing three layers or four layers knot what what juga janggi jinjang jinjang tuh lihat nih udah mandi pipinya merah banget pipinya merah banget pipinya merah banget pipinya merah banget namanya sumerah leh karena dia pakai baju tebel jadi bisa kita giniin oh iya jadi iya juga kesangga itu aku aja gergetan, kalian gergetan nggak sama pipinya kung kung kung kung kung kung kung bunda ini bunda pakung pakung pakung pakung pakung pakung pelan pelan dong jahil tapi pipinya lagi merah kamu oh, udah sih, apa sih, udah pergi ke taman banget ya. <tua pake tupi penyanyi> oh, lo, lo, lo, lo, Oh, lo, lo, lo, lo. Anteng dia, kalau udah habis mandi, habis mimik dia anteng. Lagi Halo. Iya, doain ya. Ini punya dia, Denny. Lisa, thank you. Halo, hari ini kita mau ke Paris. benar lucu banget kalau ada rambut gini. Dic yani. <unhealthy Town> <men> Sifa udah protes, brad Sifa tadi gak mau, Brad. Jangan <tuk> <tuk> ya, Nak. tuh kan udah disisir sama mamanya. Enggak apa-apa. Jangan. Tidak maaf, Kepalanya ngangkat-ngangkat. udah bisa ngangkat kamu. Hah? Kamu udah bisa ngangkat-ngangkat kepala emang? Capek, tuh enggak? Mm hmm. Capek enggak? Oh, lo lo lo lo ya, dikarenakan anak yang menangis. Allahu saya. Dengan tadi maunya jalan-jalan. Jalan-jalan jalan. jalan... Oh, oh mantap deh. Hmm. Hi everyone. Hi everyone. Hello. Ada mau tolongin gak ini? Ma? Mama? iya mirip papahnya ya, Sumera ya? Oh, kata dia tuh. oh, Kamu mirip papa? Kamu mirip papa? Pirangin dulu dong, Ter. Mamanya. Anak papa, anak mama, anak bunda. Ya, anak Ini bunda. dia. Mantuk, ini dia. Jendut banget, anget banget, aus deh. Jangan sampai dia muntah deh. Gua mau. Jangan, Nenek. Jangan, udah cakep banget sayang. Dia coklat-coklat. Yes, Mam. Ibu pagi-pagi selalu masak, lihat. Ibu, ayo lagi live IG. Nih, Ibu lagi masak. <laughs> Nih, kelakuan Ayah dan Ibu setiap pagi adalah masak. Nasi goreng. Masak nasi goreng. Eh, kawan. Kawan tuh semua. Lala Lisa, Seila, Lisa, Lumila, Lisa, Lumila. Lala Lisa, iya masa tadi ada yang bilang gini, Gil, ya masih aja. Masih aja ada orang 2023 julit, gua bingung. Ya, itu mah hati, ya. harus <laughs> Kata dia, ya. Kalau 2023 masih julit, berarti hati lu udah terputus, disambung sordel dulu tuh biar hati lu baik. Ya Allah, lagak lagi Eh, Gil, ada ini gak, Gil? Ini masih eh, berantakan banget Belum, ini masih tinggal ditutup doang, kok udah? Kamar mandi udah. Udah, kamar mandi udah. Terus ini nih tinggal nih. Hmm. Ya Allah. Terus Enggak, itu ini mana masih. Mana? Taruh di tempat jokis aja. Sini aja, ha. -ha. Lu udah bisain baju belum di koper? Gua ga udah koper buat kentengan dua cak. Oh, good ada anggih, ada anggih Ya Iki bibirnya lagi ini dia, lagi kemarin luka karena dia... Ini dia apa? Dia mainin Tante Hira. dan Daaaay Guten Morgen Guten nak ikut ee orang-orang anu doang ya kan. Lah ya, teman-teman anu yes bunar yo. Eh jenderal Mama Ira, ya. thank you. Mama Ira Maya sofa tuh. Gimana ada Mama Ira Maya sofa. Anda AP, terima kasih. Yogyakarta, Bali, Cotawati, Di Jakarta jam berapa sih? Berapa, 90, 90, 90. Ya, ya, ya. Mana? Yang kecil? kopi bingkis. Kamu tadi kepeng bibi kucur, ghi, bibi Mana bibi, kan, ghi, bibi Gil, Dia mintain deh gila sama ibu gil Tolong gil Krista, dia lupa jalan mau berkelaran tadi. Maaf ya. Oke you, mau jalan. kan? Okay, Bibi Krishna dong, bu ya. Huh?